YouTube channel Mirta Wedding, yay! <laughs> <laughs> kita menuju konsisten. Uh, semoga terus konsisten ya. Ini lagi mulai-mulai uh, bikin video lagi. Nah uh, kali ini kita mau bikin uh, apa sih? Tutorial makeup. Tutorial makeup adat Betokai. Adat Betawi. <laughs> Betawi Punye Betawi Punye Pantengin terus ya video. Tutorialnya, sama saya Ibu Sani dan Ibu Aku Nina. Belum itu, boleh di subscribe dulu ya yang belum subscribe. Keep on watching. Priming order. Pakai Makeover LT Pro Yellow Orange. Ini dipakainya di bagian yang ada bekas-bekas jerawatnya dulu aja. Sama di bawah mata. Jadi kayak konsil ya Terus untuk uh, foundation racikannya Kita pakai foundation yang murah meriah saja Udah diadon begini Lalu kita langsung uh, Pakaikan di wajahnya Selanjutnya kita pakai contour Kalau ragu-ragu uh, Kalau pakai contour cream kayak gini Pakai jari aja Liquid Blast! di atas konturnya ya. Sebelum pakai bedak tabur, kita pastiin dulu bawah matanya udah nggak ada uh, ini ya garis-garis gitu. Karena dia banyak bekas-bekas uh, eh banyak jerawatnya, jadi kita tambahin cover pakai bedak padat di bagian yang perlu-perlu aja. Pakai contour ya uh, bronzing powder. Latah, ingat ya, di bagian yang ada teksturnya nggak usah dipakein highlighter. Revolusi makeup, <laughs> makeup revolution, pakai aja semua. Terus, untuk di ujungnya, pakai yang ada highlighter, brow wax. Kalau bulu alisnya tebal, boleh kita pakaiin lem sedikit-sedikit. Stay. Untuk warna alisnya, karena kita nggak mau dia terlalu kerang, pakai bronzer aja. Udah kayak anak ayam belum, <laughs> alisnya pirang-pirang, <laughs> mengerikan. Spidol. Kita konsil bawah alisnya. Ada bedanya, kayak Jangan kan? lupa kita set pakai bedak. Enak banget ya, ini gak enak berat. Apa? Ini Ini pakai foundation yang tadi buat nge-set alis. Pakai ini yang udah kena gempa bumi. <laughs> ini untuk highlight di bawah alis beauty glaze yang warnanya coklat tua terus belek artist hmm. untuk belek artisnya kita pakai Uh, warna putih dulu, beauty creation, putihnya hmm. aja, udah matang, pakai glue. Coach Coach tip next next Ada kan bedanya? Aku pakai pressed glitter, Madam G. Pakai jari aja. Gak usah banyak-banyak. Mata matanya pakain sedikit aja. Hai, atas mata bawah hai, hai, bawah sedikit aja Cuma di bagian yang kosong hai, aja kosong hai, hai, pakai make hai, hai, hai, hai, Lalu pake um, Nyam-nyam-nyam pakai ini Revlon nomor 15 Ombrenya di dalam. Tapi ombrenya tuh Mau beda Tapi dia ombrenya aku pengen kayak gini nih Jadi ditarik ke bawah Atasnya Sedikit doang Aku ngambil yang warnanya ungu ini dari Beauty Creation paling ujung. Bosen ombre merah mulu. Highlighter kalau bingung semuanya aja. Di bagian seluruh bibir. Kak, itu bersama ya. Nah, bersama. waktu Indonesia Timur. <laughs> Wih, eh We wait, weite. Terus aku langsung pakai lip gloss dari Kiko. Untuk di bagian tengahnya ini Michelle. Gua di mana dia? Ya oren yang tadi, yang per orange lagi. Gitu-gituin, Bu! Eh, udah pakai lip gloss. <laughs> Emang kenapa dia ngebuka-buka gitu, An? <laughs> Ini kepo gitu, beda apa apa-apaan? <laughs> eh, coba pakai begini dulu lagi. 2000 years later.